biar adik cantik halo teman-teman ini Sabira lagi main tepung Nanti papung ya Ih, kok dibukanya Wow aja Jadi tangannya kotor banget sih. Bro. Gak apa-apa. di itu cantik. Kan kotor. Jadi makan apa? Kerupuk. Kerupuk apa itu? Kerupuk mie Enak. Kan? Kok itu sepedanya jatuh? Jadi. Ya, kotor banget teman-teman. Tuh bajunya kotor banget tuh. Tuh semuanya kotor. Iya, nanti papung ya. Rubuknya belum habis, Dedek. Belum enak banget tupuknya. Buat Dedek aja semua. Okay. ya hapusnya pergi mandi yuk udah sore mandi dulu eh hey, udah boleh nanti ngarahin itu loh ayo mandi teman-teman bilang gak mau mandi nih bilang gak mau mandi nih teman-teman. ayo mandi dulu nanti abillah mau main ke undar pasar malam oke ya mau? Tapi papung dulu. Kalau nggak papung nggak boleh main. dadah-dadah dulu sama teman-teman. dadah teman-teman. Abilah mau papung dulu.